Ya, kita aku taku harap jadi penggali kubur. Apa? Apa? Uh, oh, ala. Uh. Mas hmm. Akbar. Tene. Apa? Ya, Apa to, Pak? Wolo dhisik kene lho. Lho ku masuk sekolah? Ora. Kenapa? virus ros sekolah. Dikongkon Wis wesiki apa? Majane PR Pak Guru. Ora. Lah sajane cita-cita miki apa lho, kok melu kupuk, melu upo sembarang. Aku arat, ketika, ketika, ketika Lhe, Yalu, apa sembarang. Dadi taku arep dadi penggali kubur. Hah? Penggali kubur. kita cita-cita kok kubur, lele Ya Allah apa gak enak sih liane jadi pilot apa jadi pengen jadi artis gue jadi pemain jarkep itu jarkep enak dosa nih penggali kubur ngomongnya guru agama itu pahalannya eh. nah, <laughs> apa terus harus gue ngalik apa ngalik bapak astagfirullah jenis ngajar eh omonganmu ngomonganmu harus bapak emang nopo Bapak mm. sih cureh po. Ughalah, <laughs> uh, uang kau lele. Uh. Kita itu kamu gak silih lain, nopong no. Anak aneh itu harus jadi pengusaha. Udah hmm. so, sukses? Eh sukses. Kita itu apa? Tak tinggal bapak kerma ma. Astag, perlu ada tim lele. Kita <laughs> sih maling, maling, maling, maling, maling mandang.